Hai hai hai Mungkin ketika melihat harimau di kebun binatang, kebanyakan dari kalian pernah bertanya kenapa harimau punya badan warna orange dengan corak garis hitam yang mencolok? Kalau dipikir-pikir lagi, di hutan belantara habitat asli harimau, bukankah warna orange sangat mencolok di antara hijau dedaunan, sehingga mudah kelihatan oleh mangsanya dan beresiko gagal dapat jatah makan malam namun ternyata mencolok di sini hanya berlaku di mata manusia saja ya sob. Sementara di mata hewan lain warna kulit harimau justru malah menyatu dengan hijau pepohonan. Kok bisa ya? Tahukah kalian sob? Jika mata manusia bisa menghasilkan gambar dari kombinasi tiga sensor warna primer, yaitu merah, hijau dan biru. Sementara di banyak mamalia daratan, termasuk anjing dan rusa yang menjadi mangsa harimau hanya bisa melihat di dua warna primer, yaitu biru dan hijau. Ya, hal inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat warna orange tubuh harimau, dan hasilnya harimau muncul dengan warna berkulit hijau yang seolah membaur dengan pepohonan dan semak belukar. Lalu, bagaimana ya dengan harimau putih? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ngomong-ngomong soal harimau putih, memang di alam liar harimau putih bakal terlihat lebih menonjol ketimbang harimau orange ya. Warna putih tersebut membuat mereka kesulitan bertahan hidup karena sulit untuk menangkap mangsa. Oleh karena itu, harimau putih lebih sering dijumpai di penangkaran ketimbang di alam bebas. Gak heran bukan, jika populasi dari harimau semakin menurun, selain karena habitatnya yang terganggu, mereka juga kerap diburu manusia untuk diambil kulitnya yang bernilai fantastis. Itu jika harimau putih, tapi ada jadinya jika ada harimau berwarna hitam, Seperti pemandangan tak biasa yang disajikan saat berkunjung di suaga harimau similipal di India Timur. Harimau yang biasanya memiliki bulu yang didominasi warna orange, justru memperlihatkan corak garis hitam yang lebih banyak. Ya, yeah, meski terbilang unik, tak ada yang mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Namun kini, tim genetika India dan Amerika berhasil mengidentifikasi penyebab keanehan tersebut. Para peneliti juga menemukan jika harimau itu memiliki sebuah keunikan yang memiliki garis-garis lebar yang menyatu di sepanjang tubuh mereka. tahukah kalian sob, jika belang pada harimau juga memiliki peran yang sangat penting. Garis-garis ini membantu harimau menyatu dengan pohon atau rumputan tinggi. Ini penting karena harimau tidak diburu dalam kelompok seperti singa atau memiliki kecepatan seperti cita.